Oh, mati lo. Mati mabro. Oh, sakit banget kan. Beh, oh, gila. you You got a friend in me. You got a friend in me. Jual sama Bro, apa kabar semuanya? Love Kali ini Ma gue akan mau bagiin ke kalian Ma Bro bagaimana caranya supaya senjata kalian tuh no recoil ya Ma Bro ya untuk kalian yang kesusahan ngatur recoil ya yang nembak ke atas ke atas ke atas gitu ya. Wah, ini kalian perlu trik ini Ma Bro ya. Perlu tips ini. Oke, okay? yuk let's go aja Ma Bro ya. Nah, let's go kita ke setting. Terus kita ke dasar Nah Kita tuh harus ganti Ma Bro ya. Kita harus ganti settingan kita ya. Dan sebenarnya gue nggak pake settingan ini Masih belum pake karena gue uh, Kurang cocok ya untuk gue yang Matanya agak sepi Kadang gue matanya agak sepi serius ya. Oke okay, jadi kita pakai ini ADS FOV Ya jadi kalian tahu sendiri lah ya, ada SFOV ini itu bikin kalian nge-scope tapi nggak uh, nge-zoom ya. Jadi uh, itu membantu banget. Dan ini udah dipake banyak pro player bro ya. Ini yang dipake pro player-pro player yang menggunakan senjata v jadi no recoil gitu. Wah gokil banget. Jadi untuk kalian nih yang pengen pake senjata v-neck tuh sebenernya kudu banget pakai ini ya. Tapi walaupun sebenarnya gua enggak pakai jujur, gua masih enggak pakai ma Bro, karena gua uh, khawatir terhadap penglihatan gua. <laughs> Kayak kurang cocok, tapi ini beneran bikin no recoil, jujur ya. Bikin no recoil. Jadi kita ubah aja sensitivitas sama bro. Terus kita ganti ini ya. Uh, karena ini untuk ads aja. Jadi kita ganti tuh ADS-nya aja mabr terserah mau red dot ya. Sniper juga pasti ganti ya. Nah ini ya, sniper eh bukan sniper, sensitivitas ads kita naikin, mabru cocoknya itu 20-30 ya naikin ya, jadi kita ini 190 nih ads ya, kita naikin ya, jadi berapa ya 25 lah ya 25, 25, 25, sensitivitas menembaknya juga nih, kita naikin ya, oke jadi 25 juga, Bentar. berapa ya, yaudah pokoknya segini lah mabru terus habis itu giroskopnya juga sama ya, pokoknya yang ads-ads dulu nih ya, lainnya nggak perlu mah bro, lainnya nggak perlu kita naikin berapa ya, 20 mungkin atau 25 puluh lima juga, ya pokoknya ya segini aja nih 106 nih, habis itu giroskop nya kita naikin um, Salah red dot ini ya. Salah salah tapi nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Nggak apa-apa Mabro bro. Yuk kita naikin ADS-nya. Soalnya kan uh, gua makinnya ini senjatanya pakai yang iron Set ya. Jadi nggak perlu lah ma bro. Oke udah, udah segini aja lah. Ya nggak ngepas 25 banget juga nggak apa-apa sih ya. Pokoknya kalian tuh cari cocoknya sama kalian ya. Range dari gua rekomendasinya itu 20 30-an ma bro itu terserah kalian setelah itu, oke? Okay? udah ya, udah semua kan? yuk langsung aja nih ma bro, gue langsung tes ke mode latihan, Kita tes. kalian mau gue pakai apa dulu? Tuh ya, kalian bisa lihat deh. ya. Hmm. ini mata kalian tuh agak sedih jadinya ya, mata kalian. <laughs> jadi gimana ya? Gak ngezoom tuh uh, agak aneh Tapi ini udah dipakai banyak sekali pro player ya Bahkan kayaknya menurut gue 60% dari pro player pakai ini nggak sih Tim-tim ya eh, tim-tim lagi Jadi bahas tim <laughs> hmm. Slide nya kelihatannya sih kayak kurang jauh ya sih Kalau misalnya Kita pake ADS ini mampu itu cuma perspektif aja sih sebenarnya ya sama kalian tuh e, ngatur FOV misalnya FOV kalian semakin tinggi FOV nya itu bakal bikin ya perspektif kalian tuh larinya jadi tambah cepat gitu loh nih kita coba Vennec ya Vennec nih tuh Vennec Vennec Noriko ya loh <gul -gul, jadi nggak perlu nambah apa ya, gue gak perlu gini loh, gak perlu giro banget loh. Jadi cocok banget nih untuk kalian ya, yang no giro suka Tapi gue gak tahu sampai sekarang gue mau pakai enggak ya. Gue masih bingung nih, pakai tangga ya. Iya, <laughs> udah let's go. Langsung aja mau kita main crank let's go, mau bro. yo gas gas gas gas gas gue ingin muter ke gitu deh Tapi... udah lama gue gak domination fight kayak... oh kalian lihat itu sama bro gak geter ya aimnya cuman gue nya harus lebih deket lagi nih biar ngepas sama yang gue tembak gitu loh asem sakit banget daerahnya gokil deh orang-orang ini lo oh, mati loh mati mah bro Oh sakit banget kan gokil nggak tuh no recoil no recoil no recoil no recoil see, bro tapi bener-bener mainnya harus banget di zoom matanya, mata kalian di -zoom. mati gue sem. Ini gue tes di venek mah, bro supaya kalian tuh uh, bisa tahu kalau ini tuh bener-bener bikin apa ah, ya, membantu sekali gitu uh, senjata-senjata seperti ini. Kalian tahu sih kalau venek tuh main recoilnya agak sulit ya. Uh, gua mati lagi yang mau tes. Em gue agak berantakan itu, gara-gara sensinya sih gue belum menemukan yang pas ya. Gua masih belum fix pakai settingan ini Gua rendah besok lah Tuh liat tuh Wah gila Ini gua nggak perlu nahan apa ya banak gitu loh Lu Lo perlu nahan banget Dan... nice, ya. Wih injek lah asem awesome. kira itu orang tadi injak dong enggak dia mau nginjak kocak dong teman kita ya teman kita kocak banget dah saya ada anjing pusat di bom keras ya, bomnya mantap sih no, Enemy Shock What the heck, man? Gua enggak dengar stepnya, loh. Sok okay udah lapas aja lepas lepaskan lepaskan kita akan kami ke round selanjutnya ma ya dan dia akan menggunakan angka dua nih yuk. Terus lo coy, kedua empat juga dijadi Norikoel gitu coy. Ya, cuman ya nggak ngezoom gitu lo? Kalian main jadi super tapi nggak ngezoom agak kurang sih. Postal stalker uh, kok dibokong lagi? Waduh. Kok jangan ngambil, lah. Depsawat itu aduh. Gua gue akan naik ke sini. Hmm. Entah, banget nih. Gua benci banget gua. Aduh, hmm. tuh. mungkin kalau ini no loh, asli. Oh, tidak perlu lama-lama Hmm, mana lagi? kagak demo yang mana nih yang nginjak gue dia mau nginjak tuh dah bro kecil banyak gitu loh ya gue mati Oke, enak sih asli mati lo kita dulu ngawain Ikau. nice bro terus gimana nih kita menang gak kayak gini nih oh mati loh. pusing alpha gak tuh maka ceritanya hanya ambil hanya. Nah kita comeback ma Bro. Ya asli enak sih. Woo. Lu besar ma Bro. Gue kill 45 loh pakai ini. Tapi gue kill 45 nggak MVP ya. Nanti kalian 25 ya. 25 orang MVP loh. Asem. Apa kata dunia kalau begini Mabr? Ah. Capek. Macam itu. Enak loh ini Mabr. Mabrnya nyata no recoil ya. Tadi saya baru belum coba ya. Tapi intinya sih kayak senjata pendek yang susah nahan recoil-nya tuh Mabr SMG SMG yang susah nahan recoil ya. Itu jadi enak bro. Kalau kalian ingin mengontrol ini recommended sekali untuk kalian, oke. Okay? Ya udah Mabru, kayak gitu aja tapi video kalian yang Mabru, makasih banget ya udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya Bro ya Kalau video ini bermanfaat Kalian jangan lupa like lagi-lagi like yang banyaknya bro ya Kalau nggak suka, dislike aja Bro oke? Dan untuk kalian yang pengen top up Cepi Codem, langsung aja follow Instagram at odzstore ya di sana nggak hanya bisa top up Cepi Codem Bisa juga jokiin akun kalian ya Karena kita jokiin titikin dipindah Mabru, nyatu sama odzstore ya Jadi kalian bisa juga pesan di websitenya nya zstore.com linknya ada di deskripsi di bawah ini oke okay? dan satu lagi untuk kalian juga yang pengen beli aku cody langsung aja follow instagramnya kita juga titikin mabru di sana pun Sultan Sultan Betarah dah ya yang Sultan murah juga juga ada gitu loh oke okay? dah see you Mambru yaudah dadah deh semuanya see you next